Masyarakat Indonesia patut bangga, TNI ternyata jadi yang terkuat di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan laporan Global Firepower terbaru mengenai kekuatan militer 140 negara di dunia 2021 lalu. Kekuatan militer Indonesia sendiri menduduki peringkat 16 besar dunia. Sementara negara-negara besar ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura memiliki peringkat jauh di bawah Indonesia. Di 2021 lalu kekuatan militer Vietnam menduduki peringkat 24, Thailand di peringkat 26, Malaysia peringkat 44, dan Singapura di peringkat 40. Lantas apa yang menjadikan Indonesia paling kuat di ASEAN? Dan apa saja yang dimiliki negara-negara tetangga? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya indonesia jika di breakdown anggaran pertahanan indonesia tercatat sebesar 9,2 miliar us dollar Hal itu ditopang dengan kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Tercatat, militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, di mana personel aktif sebesar 400.000 orang. Banyaknya personel tersebut juga didukung alutsista dari berbagai matra. Untuk matra udara sendiri, tercatat Indonesia memiliki 458 pesawat tempur, di mana dari jumlah tersebut sudah termasuk 41 fighter dan 15 attack helicopters. Untuk matra laut, Indonesia tercatat memiliki sebanyak 282 aset, di mana di antaranya termasuk satu kapal perang jenis frigates, 24 jenis corvettes, dan 5 kapal selam. Sedangkan untuk matra darat, militer Indonesia memiliki 332 tank, 1430 kendaraan tempur, 153 self-propelled artillery, 366 towed artillery, dan 63 roket projectors. Dari sekian banyak alutsista tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan Indonesia dalam memproduksi minyak. Di sini tercatat Indonesia mampu memproduksi 775.000 barel minyak per hari. Vietnam. Personil militer Vietnam berjumlah 5.522.500 orang, di mana personil aktif sebesar 4.82.500 orang. Untuk Matra Darat, militer Vietnam memiliki 2.155 tank, 5.500 kendaraan tempur, dan 810 peluncur roket. Untuk Pasukan Angkatan Udara, Vietnam memiliki 247 pesawat tempur, yang diantaranya terdiri dari 75 jet tempur dan 25 heli serang. Sedangkan untuk Matra Laut, mereka memiliki 65 aset yang terdiri dari 9 kapal frigates, 14 kapal corvettes, dan 6 kapal selam. Semuanya didukung dengan kemampuan negara dalam menghasilkan minyak sebanyak 245.000 barel per hari dan anggaran pertahanan 6,3 miliar US$. Thailand. Thailand saat ini memiliki 710.000 personel militer, di mana yang tercatat aktif hanya 361.000. Kini mereka memiliki 840 tank, 2.500 kendaraan tempur, dan 17 peluncur roket. Di pertahanan udara, Thailand memiliki 587 pesawat tempur, diantaranya 75 jet tempur dan 7 heli serang. Sementara untuk laut, militer Thailand punya 292 aset, diantaranya 7 kapal frigates, dan 7 kapal carvets, dan tanpa memiliki kapal selam.